Wow, ada yang jual es krim ya teman-teman Wadidaw, lihat ya, teman-teman Wow, di sini ada banyak jajanan Halo, Barbie Kamu lagi ngapain? Halo, kakak Aku sedang jualan nih Dibeli dong, datang Oh iya, kamu jual apa aja? Aku jual lollipop Es krim Dan juga banyak yupi. Wah, jualan kamu banyak juga ya Iya, kak. Aku mau beli es krimnya deh es krimnya berapa narganya 5000an aja kan? Oh iya aku cuma punya uang 5000 ya udah aku beli es krimnya deh satu es krimnya spider-man ya Oke okay, ini uangnya Wah aku cuma punya uang 5000 ya udah aku belinya satu aja deh ya supaya nggak berlebihan ya udah makasih ya Barbie ya dadah Nah, aku mau makan es krim dulu ya teman-teman ya wow, wow itu ada pesawat teman-teman pesawat minta kotak hadiah raksasa wadidaw itu dia teman-teman kotak hadiahnya wow isinya apa nih teman-teman ya wow sepertinya ini banyak isinya teman-teman ya Wah, wow, makasih ya pesawat ya kita harus membawanya ini teman-teman ya oke kita cari buting dulu kita buka ya teman-teman Oke teman-teman. Kita coba buka ya. Ini kira-kira apa ini? Apa ini mainan atau apa ini teman-teman? Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow wow wow. Lihat ya, teman-teman, apa ini ya? Kakak ini harta karun jajanan, teman-teman. Wadidaw, ya teman-teman, ada apa aja nih, teman-teman? Wow, ada harta karun unik, teman-teman. Wah, kakak penasaran nih, teman-teman, apa ini? Wadidaw, ini ada jajanan Tini Winnie Beauty. Wow, edisi gajah, lihat teman-teman, gajahnya membawa tas. Wah, sepertinya ini gajahnya mau berangkat sekolah, ya, teman-teman. Ya, <guluh> Wah, lucu, siapa yang suka? Wah wow, enak ini ya teman-teman ya Sepertinya ini jajanan biskuit ya teman-teman ya Oke kita ambil Apalagi teman-teman Wow lihat teman-teman Ada tini ini bintil lagi teman-teman Wow ini ada kupu-kupu ya teman-teman ya Wah wow, ada air terjunnya juga teman-teman Lihat ini jajanan biskuit ya teman-teman ya Wah wow, mantul-mantul. Oke kalian jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke makasih. Lihat teman-teman, ada tini Winnie Bitty lagi teman-teman. Wow tapi ini edisi apa nih teman-teman? Wah ini sepertinya ikan gitu ya teman-teman ya. Tapi ini ikan apa? Kakak tidak tahu. Yang tahu komen ya. Wah sepertinya ini di pinggir pantai teman-teman ya. Wah mantul. Wow wow wow lihat teman-teman, apa ini? wah wow, ada jajanan mini oreo wah wow, lihat teman-teman ada susunya gitu ya teman-teman sepertinya ini ya, rasa susu ya wah enak ini teman-teman ya sepertinya ya Wadidaw. lihat ada apa lagi teman-teman Wow ada jajanan yupi ice cola Wow kakak -kak belum pernah coba nih yupi yang ini yang pernah coba menurut kalian enak tidak komen ya oke kita ambil ya ada apa lagi teman-teman wadidah mantu-mantu teman-teman kakak baru pertama ini nih nemukan yupi neon stick yang besar banget ya teman-teman lihat ini sepertinya isinya banyak ya yang mau siapa <gisu> oke apa lagi teman-teman Wow, lihat ada jajanan nyam nyam teman-teman. Hmm, jajanan stick yang ada coklatnya gitu teman-teman. Ini nanti dicocol coklat ya. Wah mantul. Karta Karun yang unik teman-teman ya, ya. Oke, ada apa ini ya, teman-teman? Wadidah, lihat teman-teman, ada Yupi lagi. Ini Yupi Van Gam. Lihat, main Yupi edisi pasar malam gitu ya teman-teman ya lihat ada teman hiburan gitu ada posternya dan ada kuda putar ya teman-teman ya wow keren oke kita ambil ada apa lagi teman-teman wadidaw ada jajanan rumput laut wow rasa rendang ini cocok ini makan pakai nasi teman-teman ya oke apa lagi teman-teman Wah, wow, ada jajanan chiki ball lihat teman-teman Edisi coklat gitu ya teman-teman Wah lihat ini ada gambar bebeknya <tik> Unik ya teman-teman ya Oke lihat teman-teman ada apa ini Wah ada Yupi Bicola Wah bentuknya seperti botol gitu ya teman-teman ya <tik> Unik wah Yupi memang unik Lihat teman-teman kakak mendapatkan banyak kartu karun jajanan Makasih kalian sudah nonton Semoga kalian terhibur ya teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalian jangan lupa tidur siang ya teman-teman. Dadah.